hari ini tapi nggak tahu ke daerah mana lapar belum sarapan soalnya kalau kali ini emang benar-benar lapar belum sarapan jadi agak-agak lemes ha? ada baru di pom bensin pom bensin apa ya lapar anjir Bakso ada bakso Hah? Kiclong. Gitu pernah keluar motor. Lah iya, gitu ya ya? Hah? Cipu terus ya? Iyo. Di, di rumah terus kaferan. Nah, nanti kalau arah-arah pada di bawah toh. Nah, sampean kan posisi pasti di sini sendirian toh. Alah naik aja lah daripada aku. pokoknya aku naik itu teman-teman tuh baru OTW. Oh. Itu. Takutnya kan nanti kan bingung. Bukan Pom Bensin Terawas bukan, daerah Terawas bukan? Bukan, Sampang. Oh, Sampang. sampang. Ini mau kemana nanti? Cangar sebelum gak sampai Batu kok. Katanya si Raijun ke daerah ngantang mereka mau ke. sana ya, sama Cukur Moto SMI, SMI mana? Ya? sempit mana tadi ngomongnya itu. ngomongan apa lumajang gitu loh. lumajang kayak. Ah, macang, ya. nggak, hmm. nggak, nggak, nggak sekalian. kalau untuk hari ini itu kelihatannya sih. cuma langsung ke tangan aja. banyak gitu. posisinya. karena kopernya berdua. ini kopernya sama. Kuban, gitu. eh belum. Oh. eh. ijo. maksudnya kalau digabung biar rame gitu? iya, bener rame tanggal 27 rame bang di mana? SMI semuanya SMI? sampai di Kepanjen, Malang Selatan oh Malang Selatan SMI daerah mana aja? Lumajang, Blitar, Surabaya Bondowoso, Probolinggo, Matesari, Kediri, Datu Wih banyak juga ya? Banyak itu Masih lama berarti mas ke, ke mana? Dari mana? Ke daerah mana? Malang Selatan Oh Malang Selatan, Malang Selatan ke Panjen Ke Batenya itu Ntar lanjut lagi Nyari cemilan apa gitu Buat ganjal perut aja Oh ini ada Tapi kue Pengen nyari bakso ada baksa sih, cuma takutnya ntar makannya lama ntar lanjut lagi tuh lanjut ntar lumayan rame Rombongannya udah dateng tahu tadi SMI mana sih SMI Tuban kayaknya sekarang kan morinya ramean barang smi Mojosari sama smi Tuba banyakan crf cowo. ini sendiri wr aja yang lain crf semua anjir WR anjir, <laughs> ah WR sendiri di tengah rombongan CRF, tapi nggak apa-apa, yang penting kan sama-sama supermoto, mau CRF, WR, KLX juga. Ke ini. Kayak kemarin lagi ke daerah apa Cangar. nanti enggak tahu. Katanya sih tanggal 27 ke daerah Malang Selatan. itu yang nanti rapi Soalnya ada berapa SMI kumpul, SMI Surabaya, terus SMI Ampala gitu. Jadi rombongan besar nanti ke Malang Selatan tanggal 27. Tapi enggak tahu ikut enggak. Kalau Gak sibuk yang ikut Gak enak kalau di belakang orang yang boncek cewek emang Kitanya sendiri terus melihat orang boncek cewek, Rasanya kayak gimana gitu <tuk> coy dingin tapi sejuk sih Tuh indahnya pemandangan banyak o e o e ngantuk anjir ngantuk lapar jadi satu sekarang mah lagi jalan sekarang sekarang mah lagi apa jarang-jarang upload mohon maaf soalnya ya itu jarang keluar juga sih tiap hari tuh pokoknya di rumah terus motor aja parkir di kamar terus eh apa di rumah dalam rumah keluar paling ke Indomaret soalnya ya itu hari-hari depan komputer terus ngerjain apa TA jadi jarang keluar, jarang main sekarang jadi upload kontennya agak jarang-jarang sekarang mah gak sesering dulu nanti kalau TA udah beres mah pasti kontennya sering lagi, tiap hari lagi pasti ada apa pada berbet tadi motor itu pas di tanjakan berbet karbu Kalau kabut daerah sini tuh, jadi asam ya kayak kalau daerah sini tuh ya gitu. Jalan terus berhenti. Paling banyak mah berhentinya tadi yang di jalan apa? Kamu pas tengah-tengah utangnya itu yang banyak pohonnya. Paling banyak mah berhenti di situ. Ntar paling rame tuh di jembatan kembar. Pada foto semua di situ. Mana ini kembaran? Kok, kok nggak pada keluar kembaran? Nah itu dia, jadi Kemarin saya itu yang kemarin Keluarnya itu kalau hari-hari Senin Pokoknya hari-hari biasa Bukan nah, kayak weekend Sabtu Minggu Soalnya kalau hari-hari Minggu kayak gini Rame sama motor, mobil Terus sama orang-orang yang foto-foto Jadi mereka yang takut buat turun Kalau hari-hari biasa kan sepi Maksudnya nggak terlalu banyak motor yang Motor mobil yang lalu lalang kan jadi mereka berani keluar nyari makan. Kalau kayak gini mah iyalah dengar-dengar suara knalpot, ayo udah lari mereka mah. Dengar suara apa knalpot racing rombongan Patsila lah. Ini pengen bikin dua setup kamera tapi nyari jadi nanti satu tuh di helm terus yang satunya tuh di stang disini, disini atau di sini lah, pokoknya tapi bagusnya mah GoPro tapi GoPro Hero 4 yang murah-murah lah GoPro Hero 4 waktu itu udah apa, nemu GoPro Hero 4 ada yang jual bekas itu dapat berapa ya kemarin dia minta 1,3 tapi sayangnya jauh, jadi mau COD tuh di apa? Tepatnya jauh, padahal kalau dekat mau langsung ajak COD, dan akhirnya udah gak ada pertanyaan nanti. Sekarang lagi nyari lagi yang apa yang GoPro Hero 4 nanti buat taruh di stang, jadi dua kamera gitu, satu di helm. Kalau ini helm yang ini di bawah kopi tempatnya terus nanti yang satu tuh di stang jadi kalau pakai gopro kalau pakai gopro tuh apa dia viewnya apa ya super view gitu pokoknya lebar no ramenya jembatan lebar rapi bisa coy ini e, Nanti semakin siang, semakin lama ini. Oh, ada air terjunnya. Anjir, baru tahu. Hai, e. Udah berapa kali lewat sini? Baru tahu ada air terjun di situ. Kemana aja selama ini ya? Oh, jadi kalau Cangar tuh ada apa? Desa air panasnya baru tahu ya. Eh. Kalau ada air panas di Cangar, soalnya kalau lewat sini ya jarang lihat kiri kanan. Lihat lihat kiri kanan, cuma Ya nggak fokus maksudnya nggak nge -nge gitu tempat apa kayak gitu. Tadi aja yang ada air terjun di Jembatan Kembaraya baru tahu tadi, padahal udah lewat situ berapa kali ya. baru tahu, baru tahu tadi kalau ada air terjun. Enak bener ya, orang-orang deh yang San Mori bawa ceweknya terus. Bawahnya tuh santai, enggak kebut Tapi kalau ngebut juga enak sih Ngebut bawa cewek itu enak Jadi dipeluk gitu Dipeluk erat kan Oke, jadi sekedar info Jadi kemarin tuh pas buka ya grup WA Grup WA, apa, WR itu ada yang ngeposting, jadi sekarang itu udah apa stang rental udah ada super kopinya loh, jadi sekarang stang rental itu ada udah ada udah keluar super kopinya itu kalau dilihat sekilas mar, apa mirip mirip apa mirip pisan itu kalau dilihat sekilas tuh kemarin tuh pas ngelihat yang warna biru lagi, jadi pas ngelihat sekilas tuh anjir ini super kopi tapi mirip pisang gitu. Kalau orang ngeliat sekilas mah ya mikirnya itu ori. Cuma katanya kalau mau lihat orinya mah ada lihat nanti ini kelihatan di nicknya nya ada endik eh, atau apa sih? Kodenya gitu nomor-nomor serinya gitu di bagian sini, di bagian kanan. Jadi kalau mau ngebedain super kopi sama ori tinggal lihat nomor serinya aja. Jadi sekedar info gitu. Takutnya nah, buat kalian yang mau beli stang rental, takutnya mau beli ori malah dapat yang super kopi. Soalnya kalau dilihat sekilas tuh mirip, mirip parah super kopi sama ori. Jadi kalau kita ngeliat tuh, ya, ah, aman, ya. aman. Aman. Aman. aman apa? Aman. Aman aman. Aman. Jadi kalau kita ngelihat sekilas tuh kayak ori stangnya. Jadi kita harus teliti lihat nomor serinya. Jadi buat kalian yang mau beli stang rental harap berhati-hati. Tanya terlebih dahulu sama tokonya. Super kopi atau ori. Kalau emang masih ragu ori atau super kopi tinggal lihat aja nomor serinya di bagian sini kayaknya bagian kanan. Terus kalau yang super kopi itu harganya kemarin dia bilang tuh 800000 ribuan Pokoknya di bawah satu juta lah yang super kopi itu. Kalau yang ori kan 1,7 1,8 yang ori rental, tapi yang tipe 997. Nah, yang super kopinya juga tipe 997 yang keluar harganya di bawah 1 juta. Lumayan selisihnya lumayan jauh sama yang ori. Cuma tapi ya kata saya mah 800.000 beli stang beli apa stang super kopi. istilahnya kw -nya itu ya sayang juga sih duit. Soalnya pasti kalau jatuh bengkok. Ya udah, kan kalau yang ori kan jatuh bengkok masih bisa dilurusin. Jadi pas dilurusin tuh nggak patah gitu. Kalau yang super kopi nggak tahu. Kayaknya mah patah kalau di kalau bengkok terus dilurusin lagi. Tapi ya kalau emang cuma sekedar buat gaya-gayaan kayak buat ya lebih ke look doang ya. Super kopi aja Tapi kalau emang budgetnya lebih ya mending ambil yang ori. Soalnya sayang aja duit 800.000 beli barang KW. Gitu. 800.000 coy. Tapi ya emang sih selisihnya jauh kalau yang ori itu 1,8 1,7. Kalau yang super kopinya itu 800.000-an. Tapi ya gimana isi dompet lah. Terus gimana kebutuhan juga kalau emang cuma buat istilahnya buat pemakaian harian look doang, keliat apa? Tampilan doangnya ambil super kopi. Tapi kalau emang buat kayak terabas kayak gitu yang sering-sering jatuh ya mending ambil yang ori. Ini aja ini stang ini ini udah berapa kali jatuh ya? Tiga kali apa empat kali? Yang tiga kali eh udah sering pokoknya mah. Terus paling seringnya tuh jatuhnya di aspal. Kalau yang jatuh di tanah itu pas terabas kemarin itu. Paling sering tuh jatuhnya di aspal. Ini nggak tahu berhenti kenapa ya? Hah? Rest area. Dimana? Rest area sebelah. Oh. Rest area di mana? Jin nggak nggak apa-apa ya, lah. Rest area di mana? Mending tunggu di sini aja lah. Oh, ini area. <laughs> di depan ternyata <laughs> nggak terlalu fokus ya maklum kan bukan orang sini <laughs> tuh kenal pot kanan kenal pot kanan kenal pot kanan ini satu doang ini yang kenal pot kiri mah yang lain mah kenal pot kanan halo SMI mana Tuban? Apa? SMI mana SMI mana sih? SMI tuban. Tuban. Super oh, mana? Masih independen. Oh masih independen? Iya. Oh belum, belum nyatu sama SSMI? Belum. Masih mau. Tuban daerah mana sih? Tuban tuh daerah mana sih? rame aja nih ada berapa motor 1 2 3 4 5 6 7 delapan 8 20 lebih kayaknya 20 motor lebih kayaknya soalnya paling beda sendiri cok, beda sendiri dari yang lain gitu si A nya dihimpit oleh CRF KLX dia sendiri yang WR anjir. kenal kanan kenal pot kanan kenal pot kanan kenal pot kanan kenal pot kanan ini apa ini kenal pot kiri co sendiri <gurna> enjir lah ternyata keren cuma sedikit Dan aku pamit yuk ya siap hati-hati hati-hati ya hati-hati hati-hati mas mas yang jauh pas doang yuk ya bang ini saya nomor lagi bar. mas pamit yuk <laughs> ah lanjut lagi ternyata tadi salah pasang apa Salah. Apa sih namanya? Baterainya habis. Ah, ngomong kok susah amat sih. Ternyata itu baterainya habis. Salah pakai baterai, bukan pakai baterai yang ori, jadi dia nggak tahan lama ngerekamnya. Jadi tadi berhenti. Berhenti sebentar ganti baterai. Kenapa kok bisa habis baterainya? Ternyata bukan baterai orinya. Salah pasang. Soalnya tadi buru-buru sih. pulang sampai sampai rumah nyalain komputer duduk lagi depan komputer sampai pagi gitu tiap hari mah. bangun tidur komputer sampai pagi sampai itu komputer di rumah udah berapa hari enggak mati-mati nggak mati-mati lupa dimati apa bukan bukan lupa dimatiin sih makanya tadi Sanmori Mori pas ya, pagi jam 6 Sun Mori ah sekalian sekalian apa istirahatin komputer saya so, udah berapa hari kan hidup terus Herex tuh enggak tahu maksudnya. Kayaknya motor yang basicnya GL. Ya nah karena emang kebanyakan Herx tuh GL, GL modif CB gitu. GL Mega Pro yang apa dimodif jadi CB. Tapi mesinnya GL Mega Pro. Tapi jangan salah. Itu mesinnya bore up semua, nggak ada yang standar. Kayaknya ada sih yang standar herex herex itu. Tapi setahu saya tuh kalau herex tuh suaranya anjir sangat. Kalau jalan tuh den den den den den den den den den den den den